iya oh, yeah, yeah. so, so yes, okay. okay. ini disusun dulu. ini. Aneka seafood, ya? Bukan. ya Oh ya yeah. some... oh, yeah. ini Aneka kayak uh, Korea-Korea ya <laughs> Wah, wow, ini nih. Bang. Wow, ini. Jimsung, Jimsung apa Jimsung ya? <gifat> Biasanya wangal mana dong? Jimsung, Jimsung, Jim wow ini ini, wow Jimsung, Jimsung ya? Salah-salah mana Korea nih bang Wides. <gifat gifat> nah ini ini, Jimsung, Jimsung, as ayam, beef, udang, wow. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran silakan aja nah, cobain ya. Datang di saya misalnya, kan? oke kita lanjut. Wah wow, ini sosis ya, widi. Bu, mantap. Uw ini gede Lagi goreng bang. Widi, oke, widi, mantap. Oke, semangat bang. Oke, ini apa lagi nih? Kondok. Ya apa sih? Takoyaki. Oh, telur congkel. Oke, semangat bang. Jajanan sepanjang masa. Telur gulung, widi. Mantap. Wow, telur gulung guys. Sepuluh k per porsi empat usuk, oke. Wah cegibul ya. Oke lanjut lagi kita lanjut lanjut pokoknya kita lanjut guys. Widi es jagung, wah ini ada es jagung guys. Widi es jagung ada kakaknya ini banyak ya berbagai macam buahnya ada ah. untuk lauk berbuka ya berbuka dan ini ada tas di belakangannya ada tas Penjual tas wah ini penjual tas ya 20 ribuan 20 ribuan 20 ribuan 20 ribuan oke okay, kita lanjut Wih, itu banyak ya pakaian macam-macam pakaian biasanya nah masukin pasti masukin <laughs> masin oke okay, kita lanjut lagi oh ini jangan <laughs> jangan kita alihkan aja lah <laughs> bahaya guys bahaya bahaya kita lanjut lagi guys Widis. mana ya wow nah ini ini, ini apa ini Seafood ya itu Aneka Seafood guys. Waduh. Ini ada martabak ya. Martabak imut katanya. Wah, ini ada kuliner guys ya. Wah, itu berbagai macam menu kulineran. Waduh. Dan ini Aneka Seafood ya Delicious. Wah, ini. Delicious. Ini tinggal milih aja ya. Nanti digoreng di situ ya. Nah, ini gorengnya di situ widi wah ini siput udang ya Wow udang ada sosis ada berbagai macam-macam widi widi oke okay. nah oke okay, baik teman-teman ya ini kondisi parkir ya parkir di arah arah Limbur ya kalau sana ya Nah di sana arah Limbur arah rumah sakit MMC ya Nah kalau di sini arah ke kota Bangku guys Wih wow. wow ini guys ini kondisi parkirnya ya Widih ini mungkin belum ramai guys mungkin bentar lagi ini membludak ini mungkin <laughs> Oke okay, jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran silakan aja datangin ya Bazar di Kabupaten Merangin Oke okay, lanjut ke video Oh, telur ya, telur congel, wiris. Oh, telur golong, Bang sorry. Di sini telur congel, Bang, sorry, <laughs> Bang Sorry, Bang, salah, Bang, ya <laughs> Oke, okay. ini abangnya dari mana ini, ya, abangnya? Dengan abang siapa ini? Ya, dengan Dika. Abang Dika ya? ya. Abang dari mana, Bang? Ya, di uh, SMB. Masih, ya. awal ala gemerangin lah ya? ya. Oke, okay. udah lama ini, Bang? Ya. Udah lama, atau bukanya? Ya? Ya. Ya. Baru sekitar seminggu. Oh, baru seminggu, ya? ayahnya bangnya lagi berjualan ya. Telur gulung. Waduh, widi. Mantap. Widi, Oke, Lanjut dulu. Mantap. Oke, okay, Bang, saya lanjut dulu, Pak ya. Oke, okay. okay, siap. Oke, okay, kita lanjut lagi, guys. Nah. Di sini ada tato, guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka tato, silahkan silakan ya pedektor <tuk> oh, itu. Oke, okay, kita lanjut. Ke mana nih? Wah, ini apa ini? Ini street food ya. Wah, kita pokoknya bauan bauan ini guys. di ini ada street foodan ya. Wih, bang ya, Bang. <tuk tangan> <tuk tangan> Wah, wow, ini ini street foodan ini guys. <tuk tangan> oh, ini penontonnya pasti ngiler-ngiler nih. <tuk tangan> Ini paling, wah ada ini goreng, <laughs> ini apa ini bang? Sosis sih bang, sosis mie, bang. Oh, sosis tapi mie ya? Wihdi. Sosis berselimut mie, wihdi. Bentuknya ada yang panjang, ada yang melungker-melungker itu ya guys? <laughs> Oke, kita lanjut lagi di mana ini? Waduh, kalau ini bang, ini apa ini? Kentang ini kentang goreng ya? Wihdi. Kayak pir ya, wihdi. Kalau ini pentol bakso mungkin ya, pasti lah. Hi, mantap. Oke, aja dulu bang. Oke. Tartu. Ini ada apa nih? Ini, aduh, wuih, ini lato-lato ya. Lato-lato ya? biasanya kemarin yang kecil aja ya, biasa, sekarang udah gede, -gede. <laughs> ini lato-lato dia. Biasanya mungkin lebih gede lagi sih. <laughs> Oke, okay, siap, lanjut. Ini, ini apa ini? Ini. Wow. Wah, Tintin. Tintin fashion. Ini. Ini buat kado, apa ya? Baca sih, diam dulu deh. deh, mantap. oke okay, guys semoga vlog kali ini cukup ini dulu ya. Oke, okay? ini cuman sekedar informasi ya. Dan uh, vlog vlog yang ada di Kota Bangko, tepatnya dari Kabupaten Merangin dan lokasinya ada di Sungai Misa ya, ada di itu ya di bawah. Masjid ya Masjid Raya itu Itu ditemani dengan Pak Bro Oke okay, Pak Bro <laughs> uh, Oke okay. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran Silahkan aja Datang ya Temuin uh, Datang ke sini dan menyaksikan ya. Kalau bisa sih rekomendasi malam minggu ya Mungkin malam minggu lebih ramai nih Oke okay? Jadi buat teman-teman Yang mempunyai rekomendasi Kuliner, pinggir jalan, street food Silahkan ditulis di kolom komentar ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan video-video selanjutnya. Thank you guys.